Biar nanti nggak mengantuk ya Adik-adik Mau diceritain ini sama Kak Iwan Kesini dong Tus, tus, tus. Mana adik-adiknya kita kumpul di sini dulu, yo. Semuanya kita kumpul di sini. Kak Iwan mau cerita. Oke, okay, siap. ya di sini duduk sini. Anak-anak ah, boleh bawah, bawah, bawah Yo. Oke, okay. yang anak-anak yang umur 10 tahun ke bawah boleh duduk di sini. Nah, 11 juga boleh. 25 di belakang. Oh. Siap? Oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Iwan bisa silaturahmi sama teman-teman di sini yang hebat-hebat. Ternyata di sini cowoknya cantik-cantik, ceweknya ganteng-ganteng. <tik> ceweknya cantik-cantik, cowoknya cantik-cantik. <tik> kalau Mbak Iwan bilang ada, ini jawabnya siap. ade dek. <tik> yang semangat. Ada, dek. <tik> Oke, sekarang yang panjang. Ade Peran. siap mendengarkan cerita ya. mau cerita yang serem apa yang lucu ya. yang serem tidak takut ya. cerita suster -so tidak takut ya. cerita tidak takut takutnya ya. sama siapa ya. sama Allah sama Tuhan tepuk tangan semuanya ya. oke semuanya latihan konsentrasi sebelum kawan bercerita semuanya bukan kepala Ibu-ibu juga belum pegang kepala, kalau tidak punya kepala, nanti maju ke depannya nanti mau ke pesan Oke, siap kepala pundak, Perut Kepala pundak, Perut Perut Ada, Ade Siap sebelum cerita punya teman, Mbak Iwan Mbak ada boneka Satunya boneka orang, satunya monyet Siapa yang suka boneka orang? Siapa yang monyet? Gak ini dia, hmm. ini namanya alien Yuk, salam selamat malam ke teman-teman di sini. Ayo, aduh, eh. selamat malam eh. bisa. Yo. Assalamualaikum Kaiwan itu apa ya Tiga Oke tiga. Siap ya Siap. Siap boleh Satu Dari -du. Sampai berapa tadi tiga. tiga Iya nanti dulu Siap Satu Aduh Dua Yo Selamat malam Selamat, Selamat malam Selamat Assalamualaikum Mari kita Ya Sekarang kamu mau menghibur teman-teman disini Oke okay. Mau menghibur apa Aku punya nah. Bisa jalan bisa nyanyi ya. siap. Iya siap. itu sampai berapa? Ya. Ya, siap, siap Satu. Mau nyanyi apa? Satu, satu. Oke siap. Satu. Ya. Nanti dulu. Satu satu gitu loh. Okay. siap bisa nyanyi. Nanti kalau Kak Kalau Kak Iwan, ya. <laughs> ka Iwan ya, nih, kamu ngikutin ya. ya. siap ya Satu satu. Ya. Dua, dua <tuk> yang dua, sayang apa? Ayah. Yang dua, itu sayang oh, Ayah ayah satu, satu. dua, dua, dua, <tuk> dua, satu dua, tiga dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Kaiwan ganteng kak. <San> eh, iya, Kaiwan ganteng. Alhamdulillah, ada yang bilang ganteng. Kawan kan? Eh, sahabat. Eh, hai, hai, oke hai, hai, hai, hai, siap-siap hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, iya. Ya, Kamu pada suatu hari ada ribut masukin tas saja itu ya biar cari itu jangan masukin tas saja masukin tas sekarang oke ya siap kenapa mongol ah tunang Ada seorang anak kecil, namanya Cici. Waktu dia belajar, waktunya belajar dia main HP. Siapa di sini yang suka main HP? Banyak sekali yang main HP. Waktunya belajar dia main HP, padahal belum mandi. Ditutup pintunya. Main HP biar gak ketahuan itu aku Dia main HP Padahal dia belum belajar. Ya. Ibunya langsung nyalagi terikat Ya ampun Cici belum belajar Cici Kamu belum belajar nak Jangan main HP terus Masuk ke kamar kemudian Membuka pintu Cici, sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam lima. Ayo, sekarang kamu, anu, mandi dulu, mandi sekarang. Ayo mandi. Kamu nanti habis naik besok mau ujian. Ayo sekarang mandi. Ternyata si Cici habis dibilangin ibunya, tetap main HP. Itu tuh pintunya sama Cici. Ibu marah-marah terus. Aku marah sama ibu. Dia malah melanjutkan main HP. Ibunya masuk lagi, Cici buka pintunya, ibu, buka pintunya. S eh, cici, sekarang sudah jam berapa? Ayo sekarang kamu mandi. Ternyata dia enggak mau mandi, dia masih main HP di sekolah. Si ibunya kemudian ke kamar mandi ambil air dari kayu. Cici, apa? Ya. lihat ibu bawa apa? Kamu mandi di sini aja ya. Ibu. Lihat ibu bawa apa? Bawa air. Buat apa? Buat apa? Cici, cici, cici, mandi cici, cici, cici, cici, taruh dulu, mandi dia di kamar cici, cici, mau kemana? cici, kamar cici, sebelah sana Sampai di kamar cici, cici, itu ternyata tidak cici, Tutup pintunya Ya. Aku cuci muka aja <San> Sudah hidup Cicik ternyata Cuman cuci muka tidak mampu Ditutup pintunya cek Nanti kalian bukutkan ya Bila aku sudah pagi ya Sudah Sudah Sudah Sudah, sudah Kalau bohong boleh tidak bohong sama ibunya boleh tidak tidak Gorong sama temannya boleh tidak. tidak ternyata si Cici tidak mandi dia keluar dari kamar mandi ditanya sama ibunya Cici kamu sudah mandi belum sudah sudah sudah, sudah. sudah. Nah, ternyata dia belum mandi belum. akhirnya dia masuk kamar masih ngamak. tutup <tuh>. lagi cuma aku marah sama ibu masa aku mau belajar aja di mana? Aku mau kabur sekarang, kabur. Aduh, mau pernah mau kemana ya? Lewat kemana ya? Cerdilan. Akhirnya dia kabur lewat cerdilan. Sampai akhirnya airnya cecipal lewati gang, gang kecil kemudian dia, dia masuk hutan yang gelap. Akhirnya ada suara harimau. Suara apa itu? Cici Cici di akhirnya di hutan itu sendirian hujan turun. Dia Aku ke sana. Sampai akhirnya dia keluar lagi, sampai ketemu ada lampu terang. Itu pasti penjual makanan. Dia ya, ternyata tukang mie ayam Pak, Pak, Pak Ada yang mau dimanggil saya Siapa ya? Sini, Pak Siapa itu? Aku di sini. Ternyata si sudah dari depannya Pak, Pak ayam Aku mau tukang mie ayam si Cici Citi kemudian dia siapkan mie ayam Sampai akhirnya cici kenal sen akhirnya cici narik-narik celana Pak Ayam. Hei, ada apa? Aku ngaku Bapak-bapak gratis, langsung iba cici langsung senang. Gratis ya? Iya, gratis. Karena bapak tadi dagangannya laku banyak, akhirnya gratis. Apa kamu bilang papa baik ibu saya jahat? Eh, sekali lagi kamu bilang papa baik ibu saya jahat? Eh. Coba kamu pikir, hanya karena satu mangkok mie ayam saya memberikan kepada kamu, terus kamu bilang Bapak. saya baik ibu kamu jahat? Hah? Siapa yang setiap hari kalau kamu antar-jemput sekolah diantar sama siapa? Mama ibu saya. Kalau kamu sakit siapa yang ngurusin? Ibu saya. Baju kamu yang licin, siapa? Kalau kamu tidak punya baju, mau berapa? ibu sayang, terus hanya karena satu manggung ayam, kamu bilang, "Bapak baik, ibu kamu jahat." Tapi saya gimana? Sekarang kamu pulang, pulang kemana? Ini jauh, jangan nanti pulang dan minta maaf sama ibu kau. Aina cuci pulang. Dia lari pengen minta maaf sama ibunya. Dia terjatuh dia bangun lagi kakinya berdarah. Tapi dia tidak peduli dia pengen ketemu sama ibunya. Sampai di rumah ibu dia cici Ketuk pintu. Apa? buka pintunya bu. ibu. buka pintunya Eh, cici? bilang, bilang, ini bajuku basi semua. Aku mau minta maaf sama ibu. Kamu tadi pergi enggak bilang? Udah sekarang kamu ganti baju. Ibu sudah siapkan makanan kesukaanmu. Iya, tapi aku minta maaf sama ibu. Ibu sudah memaafkanmu, nam. Ibunya sudah memaafkan. Dan mulai saat itu, Cici berjanji untuk jadi anak baik dan anak yang suka belajar. Terima Eh, siapa di sini yang mau jadi anak hebat? Tanda anak pintar, Shhh. anak ayam. Yeah. Itu cerita dari Kak Iwan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum